Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat datang kembali di tanya dokter Indra di channel Indra Permana Official. Pertanyaan kali ini adalah: apa bedanya obat generik dan obat laten? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagian orang um, tidak mau berobat ke puskesmas karena hanya diberi obat generik, katanya. Sebagian orang percaya bahwa obat generik itu kualitasnya di bawah obat paten. Ini tidak benar, ya tidak benar. Ini adalah sebuah miskonsepsi yang tersebar di masyarakat karena ketidaktahuan. Pemirsa, sebelum tersedia di apotek atau uh, diresepkan oleh dokter, suatu obat harus melalui perjalanan dan tahapan yang panjang dan rumit. Dimulai dari penemuan suatu zat, kemudian diteliti, dites, dikembangkan, diproduksi dan dipasarkan ya. Langkah ini dimulai dari laboratorium kemudian dilanjutkan ke apa? fasilitas uji klinis lalu diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari BPOM kalau di Indonesia ya atau uh, dari FDA kalau di Amerika. Ketika sudah jadi, obat ini disebut originator atau obat originator ya. Jadi obat yang pertama kali dibuat oleh suatu perusahaan farmasi dari Suatu zat aktif yang mereka temukan atau mereka teliti itu disebut obat originator. Dari awal proses hingga dapat dipasarkan atau digunakan, obat itu memerlukan waktu 10 tahun atau lebih, menghabiskan biaya ratusan juta dolar. Jadi prosesnya panjang dan biayanya mahal. Maka ketika suatu obat pertama kali ditemukan atau dibuat oleh suatu per perusahaan farmasi, mereka kemudian akan mengajukan permohonan hak patent mereka akan mengajukan permohonan hak paten ke ke lembaga terkait tentunya untuk mendapatkan hak paten atau eksklusivitas dalam memproduksi, memasarkan dan mengembangkan obat baru yang mereka temukan itu. Obat inilah yang kemudian disebut sebagai obat paten. Nah, itu jadi obat paten itu artinya obat originator yang sudah dipatenkan atau sudah mendapatkan hak paten itu saja. Itu artinya obat paten. Oke, okay. biasanya periode hak paten suatu obat berlangsung selama 20 tahun. Bila masa paten ini berakhir, hak paten obat tidak dapat diperpanjang lagi. Nah, setelah itu, ya, setelah 20 tahun itu, perusahaan farmasi lain bisa atau boleh memproduksi obat dengan kandungan zat aktif yang sama, lalu memasarkannya tanpa perlu membayar uh, loyalty ya, kepada perusahaan penemu atau inventor obat originator tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai obat generik. Obat generik. Jadi, obat generik itu adalah obat yang zat aktifnya sama dengan obat originator, diproduksi tanpa lisensi dari inventor obat dan dipasarkan setelah masa berlaku hak paten obat originatornya habis. Nah, kemudian Obat generik itu dibagi menjadi dua. ya. Obat generik itu dibagi menjadi dua. Satu, obat generik uh, berlogo atau OGM, OGB. Obat generik berlogo, ya OGB. Yang kedua, obat generik bermerek atau OGM. Obat generik berlogo adalah obat yang namanya hanya murni menggunakan nama kandungan zat aktif dari suatu obat. Contohnya parasetamol, captopril, amlodipin, dan lain-lain. Jadi kalau kita beli obatnya di yang tablet misalnya stripnya itu tulisannya cuma parasetamol 500 mg tablet atau kalau sirupnya di kotaknya itu tulisannya parasetamol 110 mg per 5 ml. Nah itu, itu obat generik berlogo. Sedangkan obat generik bermerek adalah obat yang namanya adalah nama merek dagang yang ditemuk, yang ditentukan oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya dengan tetap mencantumkan nama zat aktif pada kemasannya. Contoh, uh, misalnya Sunmol. Sunmol. Tablet ya. Tablet Sunmol. Di bawahnya itu dalam kurung setamol 500 mg. Atau sirup misalnya. Sirup. Sunmol sirup. Di bawahnya, dalam kurung paracetamol 110 mg per 5 ml. Nah, itu. Atau uh, tensifas. Tensifas tablet. Uh, norvas misalnya. isinya uh, uh, Di bawahnya ada tulisan, dalam kurung amlodipin 5 mg atau amlodipin 10 mg, dan lain-lain. Nah. OGB atau obat generik berlogo dijual dengan harga yang lebih murah dari... OGM atau obat generik bermerek karena obat generik bermerek itu mereka mengeluarkan biaya lebih banyak untuk zat tambahan obat ya untuk zat tambahan obat seperti warna ya jadi obatnya itu punya warna yang lebih baik OGM obat generik bermerek punya warna yang lebih baik dibandingkan dengan OGB obat generik berlogo ada ditambahkan juga zat penghilang bau obat kadang kan atau Anda mungkin pernah mengalami beli obat, terus tablet misalnya. Waktu dibuka itu baunya tidak enak sekali. Atau sirup misalnya. Sirupnya kok bau, bau amis, bau kayak bau apa, bau darah gitu ya, bau amis. Yes. Misalnya tablet, apa suplemen uh, penambah darah ya misalnya. Atau atau sirup, uh, antibiotik misalnya, kok baunya tidak enak gitu ya. Kalau obat generik bermerek, mereka punya penghilang bau obat, jadi baunya itu lebih, lebih baik lah, kayak bau buah-buahan, ya, misalnya, atau bau permen karet, misalnya kan. Kemudian, pelarut yang lebih baik, kemasan obat yang lebih menarik, dan marketing. Jadi, ini nih yang membuat harga obat generik bermerek lebih mahal daripada obat generik berlogo, tapi... Antara obat generik berlogo dan obat generik bermerek memiliki zat aktif yang sama. Sedangkan khasiat dari suatu obat itu ditentukan oleh zat aktifnya bukan zat tambahannya. Namun bagaimanapun juga OGB dan OGM ini tetap jauh lebih murah daripada obat paten uh, obat originatornya ya karena mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk penemuan, penelitian, pengembangan, pemasaran dan mempatenkan obatnya. Jadi yang benar adalah efikasi atau khasiat obat generik dan obat bermerek adalah sama. Nah di masyarakat ini yang jadi salah uh, salah persepsi itu antara menyebut obat paten. M -m -m mereka menyamakan, mereka mengira ya, obat paten itu sama dengan obat generik bermerek. Mereka bilang, -e "Ini saya beli obat penurun tekanan darah yang paten," katanya. "Namanya apa?" "Oh, ini mer namanya ini tensifas," katanya. "Ini mahal nih, padahal tensifas itu obat generik." bermerek bukan obat paten obat patennya entah entah apa namanya uh, originatornya Amlodipine itu udah berpuluh atau beratus tahun yang lalu mungkin saya enggak tahu juga pastinya obat original remuk sudah tidak ada maksudnya obat patennya itu sudah tidak ada artinya sudah sudah habis masa patennya tinggallah sekarang yang hari ini kita lihat di apotek di yang diresepkan oleh dokter dokter itu obat generiknya gitu obat generik bermerek Obat generik berlogonya namanya Amlodipin 10 mg misalnya. Obat generik mereknya namanya Tensivas. Nah, di masyarakat itu keliru. Mereka mengira Tensivas itu obat paten. Padahal itu sama-sama obat generik, cuman yang ten, yang ini Tensivas ini obat generik merek. Makanya harganya lebih mahal daripada obat daripada Amlodipin yang merupakan obat generik berlogo. itu ya. Nah, Pemirsa WHO dalam skala internasional mereka mengeluarkan suatu aturan yang harus dijalankan setiap negara bahwa uh, mereka harus uh, apa maksudnya tiap negara ini ya tiap negara di seluruh dunia itu harus memastikan dan menjaga agar zat aktif semua obat generik itu sama dengan zat aktif obat paten kalau di Indonesia tugas ini diemban oleh BPOM mereka lah yang menjaga dan memastikan khasiat dan keamanan obat generik baik itu OGB maupun itu uh, OGM itu sama ya dengan obat uh, paten atau obat originatornya. Oke. Okay? Nah, semoga setelah melihat video ini Anda tidak ragu lagi dengan OGB atau obat generik berlogo yang diberikan di puskesmas maupun rumah sakit ya. Nah, tadi itu kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat selama ini mereka menganggap atau mengira OGM atau obat generik bermerek itu sebagai obat paten, itu yang, yang di, uh, salah fahami. Ini obat paten, padahal itu obat generik, sama obat generik, cuman dia bermerek aja. Itu kadalu sama semua obat generik, kandungan zat aktifnya sama, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi, efikasinya insya Allah sama. Baik, semoga video ini bermanfaat. Bila Anda memiliki pertanyaan seputar dunia medis, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Ya, di bawah video ini nanti akan saya pilih pertanyaan-pertanyaannya yang bisa saya jawab tentunya ya. Nanti akan saya buatkan video jawabannya seperti video ini insya Allah. Terima kasih sudah menonton. Saya Dr. Indah Permana. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.